Bila hanya setengah dirimu Hadir Dan setengah lagi untuk dia Bagi sejumlah Biar buku-buru Berasa untukmu Bagi bersama Sampai okay. jika 100% semuanya bisa mengikuti nah, mungkin itu saja yang bisa bawa sampaikan pada kesempatan ini dan pada hari ini hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 kegiatan bersama UFS Negeri Lima Serang tahun pelajaran 2020-2021 secara resmi dengan beras menyandara ditutup. Alhamdulillah yang Warahmatullahi wabarakatuh. ini kami NTS negeri limasera kepada Siswa baru, dan dengan disematkannya tanda pengenal ini, maka kalian secara resmi menjadi siswa dan siswi MTs Negeri 5 sel. Salim, Salim, Salim. Salim. Terima kasih kepada Bapak SN bertanya sekaligus menutup acara ramah tamah di Acara yang terakhir yaitu penutup. Untuk menutup Saya sebagai MC mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.